Mungkin karena sayang terlalu diam, cinta sutra sampai bermalam lagi? Bosu dia di ko puhati, bisa lain mau bilang cinta sudah terlambat. Ya. Yeah. Saya berusaha untuk hapus bayangmu yang tersisa Semua karena saya tidak bisa Kau kasih harapan percuma sudah tidak mungkin pertahankan rasa yang tak menjamin beban Semakin saya rasa kau lebih memilih yang lain Saya sadar terlambat untuk saat Kan sapu rasa, Tapi ku sabar, Padahal ku tahu Saya juga ada cinta Semua karena waktu Tapi biar sudah sayang pasrah Bahagia dengan dia Semoga sampai selamanya Jujur setengah mati Saya tahu ku ada dia Dia datang Di saat saya ingin ku isi hati Cinta teras sampai Cukup sa diam Cucu rasa ini cukup hanya bisa diredam Bagaimana mungkin saya berjuang Bila dia ada di sisi Setidaknya saya coba perbaiki situasi Menghilang, rasa ini kan hilang Tatapan mata mungkin tak lagi sama Sa harap lebih dari teman ada di Kau punya mata Hanya karena waktu tak berpihak Kau dengan dia, sahanya hanya diam Kau sudah hilang Bukan karena rasa yang salah Dan bukan karena cinta yang salah Tapi mungkin karena sayang Terlalu diam Cinta sutra sampai kemaralah Masu pilih dia di kuku hati bisa lain mau bilang Cinta sudah terlambat. Saingin isi hati, cinta terasa beg, Terima kasih